Tadi untuk dua uh, tembakan uh, agak ke kanan ya, karena ya mungkin tremor. Dan ini sekali lagi untuk jaraknya 50 meter ya, sahabat Bener. Bisa dilihatkan untuk meterannya di situ. Nah itu ya. Nah kelihatan. Nah ini tadi tembakan pertama ya. Nah, bisa dilihat tembakan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima masih grouping dengan koin tiga tembakan masih grouping ya, yang dua tadi ya faktor sayanya. Jadi itu, itu tadi untuk hasilnya ya sahabat dealer dari uji akurasi senapan PCP Broli 3860 Popor Custom Tumhol ya atau klasik Tumhol warna hitam full.